yang terhormat pastor antonis sm provisial sm yang terhormat para pastor imam tamu dan yang terhormati kandang tentu kami cintai tpp para pelatih bapak ibu hadirin yang berbahagia Shalom, selamat pagi Selamat menikmati kita semua, adik-adik tariho dan penyakit keseluruhan masyarakat yang berharga dan lipat kasihnya, kita diberkati dengan kesehatan. Walaupun pada masa-masa pandemi corona, berkat kehidupan kita selalu berdoa, maka kita selalu sehat dan dihitungi. bisa syukur persiapan paroki Santo Manfonte Trado dan tentunya saya sangat apresiasi pada hari ini paroki Santo Manfonte Trado telah diresmikan resmi oleh Bapak Monsinyor habis itu, saya tutup Di Serta terima kasih kepada Bapak kepada Pastor Bapak Marugi, Pradu, yang telah dan dapat dan kepada seluruh kasih bukan kita semua. Yang saya hormati dan mulia Pusuk Agus, Muziur, Pusuk Agus, Saya juga memberikan apresiasi kepada perintian, aslinya Pak Rokosanto, Mopok, Beratung-Sertahun Masyarakat, Jangan lupa untuk rakyat, yang telah sekuat benar selesai, untuk mencubuhkan bersama Prokir. Dan ini, sudah ditambah dapatkan dari dulu. Maka, ingin yang ini secara bergurui, Gayda, di sini, ada Sebagian bagi kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada semua termasuk orang Katolik dan Tenggai. tentunya tidak memiliki wilayah yang kita boleh tidak terderam, tidak jaman, tidak aman seperti yang terjadi di beberapa wilayah negara dan yang sedang berjual. dan terjadilah konflik, bahkan ada yang ancaman terorisme untuk itu, berapa, berapa musuh ini dikitar pada Terima sampai terjadi yang terkubur dan akan berita. itu, berisah, akan dan masyarakat dan sikap kasih Oleh karena itu, saya masyarakat ke -kaya, khusus buat kita Katolik, untuk dekat, tanah, bukan kaya, dan kaya, yang lebih baik lagi. Karena ada yang dan kerjasama sama, dan damai Dan akan semuanya Dan rapat kami Pemerintah kaya Akan selalu Katolik yang ada Dan tentunya lewat Kita bisa Berubah karakter Membangun karakter Untuk bisa tidak orang-orang yang puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua sebuah lima, tidak puluh lima, dua Demi yang saya berarti, kita melalui makhluk majuan dan berdasarkan dalam segala aspek komponen ini. Tidak lepas dari perang positif yang telah keluarga masyarakat, termasuk di dalamnya warga gereja, khusus Tenggara Katolik. Oleh karena itu, melalui momentum yang penuh dengan usia bersyukur, bahkan saya lebih kepada terhadap masyarakat, terlebih khusus masyarakat membuat Tenggara Katolik, manilah kita terus tingkatkan, Kualitas kita harus terus berkaitan dengan memberikan kontribusi yang positif sesuai dengan profesi, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Dari kemajuan pembangunan piala ini termasuk di dalamnya pembangunan iman. Saya percaya bahwa apa yang telah ditujukan oleh saudara-saudara dapat pula dulu sekali dalam segenap dimensi pembangunan. Agar maju sejahtera dan berdaya saing, topang pemerintahan bersih dan terbuka, dan menjaga sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan religius tersebut, harus kita bahwa kewajiban bersama untuk lebih setiap dan datang, peluang dan lagi menyatukan Ikan kabupaten bukaya, sekaligus meningkatkan rakyat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui gereja. Hadirin yang sudah di masa ini, masa-masa ini mengolah saya minta agar kepada seluruh umat, dan melalui gereja nanti sampai transaksi untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan 5M memakai Menuju silangan, jaga-jaga Mengindahkan kemulauan dan kemulauan mobilitas Dan juga Kami dan pemerintah Bahwa di camat Melutupan desa dan sosialisasi Juga bisa memiliki peringkat Intrusi menteri dalam keing Intrusi putut dan intrusi bubani Bagaimana kita menjaga Agar virus corona Tidak kena atila Dan jauh dari masyarakat kita. Saya ingin putaya Masker harus kita pakai, pakai masker kita tidak mati, pakai masker kita mati, itu yang penting, jadi itu itu, dan saya harapkan juga vaksinisasi, walaupun sekarang pemerintah pusat, provinsi dan pakai akan ikan vaksinisasi, saya mohon kepada kita semua, Kembali kelompok air komunitas ini kita lebih kuat untuk melawan virus corona Itu kesadaran kami di pemerintah untuk terdikai. Makanya ini sudah melaksanakan persediaan kalau bisa tumult pol dengan otokol kesehatan. Terima kasih untuk gantung pendidikan. Kemudian beberapa hal yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini Semoga dengan disiagakannya Keputusan paroki Santo Komonpo Montrado semakin meningkatkan kualitas baik umat dan iman maupun dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menerapkan protokol kesehatan semoga wabah virus Covid-19 ini segera berakhir. Semoga nanti juga pada tahun ini kapal yang satu paroki ini lalu kami pemerintah kami kalian sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Monsignor dan mendapat resi kesehatan lagi ke paroki satu dari Dan kami punya cita-cita juga lagi, selamat, selamat atas persediaan peropi Santamon Pondokranu, Keputusan Kabupaten Pekayaan. Terima kasih. Selamat pagi. semua. Selamat, pagi. selamat pagi.